Innalillahi wa innailaihi rojiun. Info gempa terkini. Gempa bumi berkuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada hari ini Selasa, 8/3, sekitar pukul 11.13 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat gempa bumi di Sulut terjadi pada kedalaman 32 km. Pusat gempa berada di laut 65 km Tenggara Ondong pada koordinat 2,57 Lintang Utara, Lu, dan 125,92 Bujur Timur, BT. Ondong merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro. Getaran gempa juga dirasakan hingga daerah sekitarnya, yakni Manado, Siau, Minahasa Utara, Tondano, dan Bitung. Diukur dengan skala Modified Mercalli Intensity MMI, getaran dirasakan di beberapa wilayah bervariasi antara 2 dan 3. Skala 2 MMI dijelaskan bahwa getaran dirasakan beberapa orang dengan benda-benda ringan yang digantung bergoyang, sedangkan skala 3 adalah getaran terasa seperti ada truk kecil lewat. Hingga berita ini dilaporkan belum diketahui ada tidaknya dampak gempa, seperti kerusakan bangunan hingga korban jiwa, antara.